Wuih, aku tak rekod tadi Assalamualaikum Apa khabar semua Aku harap semua sihat Duduk di rumah Putihkan rangkaian COVID-19 Kepada siapa yang baru adalah Yasiambron Aku, Yasiambron Aku akan banyak pasal Digital marketing khususnya Facebook dan Youtube Ok, terima kasih kepada yang tanya soalan kepada aku Dan hari ini aku nak share FBX tips 2020 video view part 1, ni adalah sambungannya part tu. macam aku kata, aku first time buat video uh, campaign macam ni dan aku nak share result dia dan macam mana kita nak tengok result cara paling mudah dan terima kasih kepada yang komen uh, Sabrina Sani, jangan lupa share result Okey sekarang saya tengah buat video untuk semua baru subscribe, tekan loceng terima kasih sangat-sangat Okay, dan kepada Hazizul Zul Ikhmar, saya follow Sifu dan reverse video Jujur, saya cakap, ibu sangat bernilai. Terima kasih kerana komen anda membuatkan saya lebih semangat Jom, kita masuk ke Ads Manager Kan sebelum ni, video aku akan share Aku ada share, aku haba Aku akan tunjuk macam mana nak tahu gender, age, placement dan satu eh, device dan satu lagi placement Macam mana yang sesuai untuk Ads Sample Nak baca result lah, ni basic punya Ali Sample tahu benda ni pun dah cukup lah Subaya time buat iklan, cubaan macam video tadi, hangpa akan tahu macam mana nak dapat iklan betul-betul. Okey, so aku ambil age gender. Pilih accept. Sorry, mula-mula aku kena ambil dulu video view, aku ambil accept. So dari sini pun pendapatan dah. Video mana paling ramai? Ah, oh, uh, gender mana paling ramai? Female. 18. 3, 1, 3, 1, female 1, 2, 1, female 7, 1, female Tapi ingat, aku buat ni 18 hingga ke 65 plus, ingat tak? Tapi, kita kena kecilkan ke skop, umur mana yang paling banyak, iaitu 1, 3, 1, female Aku pun tak tahu sebab apa, macam mana boleh jadi ni, sebab, based on analytic kat youtube dan facebook ku, bukan umur ni yang banyak tengok video-video aku Sebab ni aku buat iklan, so Aku pilih Sebab apa mereka ni boleh tengok video aku hmm, Mesti ada something fishy dengan video view ni Ok tak apa kita akan masuk lagi Kita akan pilih Platform and Device <coughs> Ok sekarang video aku ni Dia akan naik dekat Audio Networks dan Facebook saja. Sebab aku pilih all is uh, Semua benar lah itu Automated kan dia pilih all cuba Rupanya naik dua ni saja. Facebook dengan Audio network dan banyak, ha, tengok device saja. so lepas ni apa tau desktop dah tak payah pilih ingat tu, jangan pilih desktop dah ugi sebab ad sampah tak pergi mana situ tu so, yang ketiga ada tu ha, balik tak? so, kalau siapa rasa berbaloi yang aku share ni tolonglah share supaya semua orang dapat manfaat dengan video-video aku ni yang keempat ni aku lupa nak tambah dan aku share placement lepas kita buat iklan kita tak tahu iklan kita pi mana so, aku akan tunjuk ni cara nak tengok ikan placement mostly ada network dan placement dekat reverb video. Apa dia tu reverb video? Tak apa. Kita kena dulu semua device. So dah tahu dah jangan pilih besok device saja dan Facebook feeds. Okey, feeds kosong. masih se kosong? Balak kau, awak ada tak pikak feeds? Tak apalah. Dan reverb video. Oh, reverb video banyak. Banyak-banyak murah pun murah. Ha, tapi yang penting ada reverb video ni benda wah. Dan benda ni tak berbaloi. Senang, senang kata-kata Video view Kalau ambil true play Yang 15 second punya tu Sebab aku buat 15 second video Dia akan mostly, dia akan pergi ke reward video Aku tak tahu sebab apa mungkin Facebook dah dah buat lah eh, Sebab dia minta buat 15 video aku buat Aku bagi, dia pergi reward video Hentau tak reward video ni? Hempah tahu tak reward video ni apa? Reward video ni adalah Pernah nak ada main game, Candy Crush uh, Temperan, lepas main game apa Bapalah Yang kalau nak double score, kalau nak hidup lagi, kalau nak uh, dapat item, kena tengok video. Haa, ni lah revoke video tu, so, buat apa? aku tengah main game tiba-tiba keluar video aku duduk buat ada masalah tentang FBS tak mahu, tak mau dan kat sinilah menjawab persoalan aku mungkin perempuan yang berumur, 3.4 dengan satu mereka ni banyak main game kot dan video-video aku banyak keluar dekat mereka punya timeline so, Facebook cari orang yang nak tengok revoke video sudah so, pilih aku orang macam ni, tu so, aku pelik, pasal po es, es, es tak dua puluh apa? Dua puluh tiga apa? Dua puluh lima yang ada pun pak awak tak sampai ke sini. Punya sebab ni lah sebab video ku ni pi kepada game ribok video, ribok video tak tak boleh balui, tak boleh balui huji, hampun dengan main game tiba kuala iklan je ni. Anjur tu dong hampun lekak ribok video itu asal. Dah tahu dah hal video view tak bagui. Mungkin aku rasa cara solution video view tak mau masuk dalam revolt video adalah hangpa kena buat lebih 15 dan 30 minit video lebih. Sebab bila masuk kat situ dia akan masuk revolt video Facebook dia akan cari. Tengok kalau revolt video dia ada 30 30 saat sorry 15 minit pula 13 apa 30 saat, eh, 15 ke 30 saat video dia akan cuba masuk ke revolt video. So kalau boleh hangpa buat video panjang-panjang. Cheh. Yeah. Buah dalam video view Ok, tak apa lah Depan ni aku cuba Video view Tapi aku buat lebih Buat 3 minit punya So, aku harap Apa yang aku share Apa yang aku share Dengan semua ni Bermanfaat Dan kalau siapa rasa share Tolong like Like, komen dan share video Ya yes, si Kepada semua Supaya semua orang boleh dapat Dan kita jumpa di video ke datang Dan terima kasih kepada yang komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Iya yeah.